Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mangcebicek kali ini Mang Dayat akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini banyak ditanya ke, ke Mang Dayat Jadi yang pertama Mang Dayat akan cerita ke Ngapa sih Mang Dayat ngunjungnya itu daerah-daerah itu be Ke Komering, lebih ke ilir-iliran, eh, ke ulu-uluan gitu Yang arah ke sekayu belum, apalagi nak ke Empat Lawang segala macam. Nah kaya Mang Dayat cerita itu ngapo ya Yang kedua, banyak juga yang di komentar itu Mang Dayat ini tidak galak jawab komen tidak galak uh, terutama di fanpage ya memang banyak ada Mang Dayat, Mang Dayat jawab ya jadi Mang Dayat akan jawab ngapo hal itu uh, Mang Dayat lebih menghimbau dulu ya ke dulu-dulu macam bikin om tante wabibi kalau macam lah yang nonton Mang Dayat seandainya punya dokumen ataupun punya putu-putu lama bolehlah di share ke Mang Dayat jadi sebenarnya kayak ini kita pelembang ini kita di Sumatera Selatan ini ini agak kesulitan untuk mendapatkan sumber jadi sumber sejarah kita itu searonian untuk didapatkan e, ditambah lagi dengan e, kita ini bercampur antara cerita tutur dengan sejarah legenda itu tadi bercampur jadi agak sulit memilah Terlalu banyak heh legenda-legenda tuh, eh? agak sulit memilah yang mana yang sejarah, yang mana yang legenda, yang mana cuman cerita-cerita dongeng kan itu. Nah, jadi makanya uh, Sumatera Selatan ini sangat sulit mendapatkan sumber. Jadi seandainya macam bicek menemukan, nah, menemukan ada tulisan atau ada manuskrip segala macam, yo tahu mang dayat ya. Ya bisa jadi kalau memang itu cuman PDF atau segala macam di share ya ke Mang Dayat bisa lewat email, lewat IG. Di IG itu IG Mang Dayat e, itu sudah Mang Dayat apa namanya pasang nomor WA. Nah, memang itu ada admin. Tapi setidaknya itulah yang bisa kontak melalui Mang Dayat tadi kalau memang punya sesuatu hal kan, bisa lewat IG Mang Dayat tadi ataupun e, Mang Dayat sebuti ya, di WCA WA. Pokoknya informasi wa beh nol delapan lima belas sembilan enam ingetnya. Nah dm di ig pun boleh ig mangdayat itu dua ya bang fikri itu memang pribadi memang dari awal yang kedua itu mangdayat nyonian dua-duanya aktif. Ada lagi jelajah musik sebenarnya. Nah jadi mang cebicca kalau memang ada sesuatu foto-foto uh, terutama kalau foto ya kita itu foto di tahun dua uh, banyak tuh beredar. Tapi kalau mulai dari kemerdekaan tahun 65 sampai lah ke tahun 90-an, itu susah loh nyari foto-foto gitu. Di Palembang be susah, apalagi yang di daerah-daerah uluan. Jadi mungkin itu hanya milik dari e, masyarakat atau dulu-dulu yang pribadi-pribadi. Nah, jadi kalau mangcewice di rumah masih ada album lama, punya nyai, punya yai, coba buka. Aduh, da, yang menggambarkan, satu yang dicari itu adalah misalnya suasana keadaan, oh ini adalah keadaan eh, misalnya sekayu tahun sekian, lokasinya di sini. Atau inilah pakaian adat dulu, tarian dulu, atau segala jenis dokumentasi, itu boleh dikirim, di DM, atau di WA, eh, kasih itu, ceritanya apa, jadi Mang Dayat simpen. Ya. Suatu saat Mang Dayat buat konten, izin juga itu keluar. Jadi untuk memperkaya konten kita, konten sejarah kita tadi. Nah, yang begitu juga kalau misalnya punya manuskrip atau dosalah lah manuskrip lah yang, yang cak itu ya punya sesuatu yang misalnya catatan atau PDF nemu ke ada tulisan siapa tentang kampung ini, tentang dusun ini daerah ini, kirim ke Mang Dayat Nah, nak benar apa idanya itu pacak Mangdayat kaget sama kawan-kawan yang mengkajinya apa ini memang uh, bisa dijadikan sumber sejarah atau ini sebagai Sumber kekayaan sejarah baik kan. Nah jadi minta dibantu sebelum Mang Dayat lanjut karena memang perjalanan kami ke rato-rato eh, ke daerah ya itu mencari dokumen-dokumen itu juga. Nah, ngapo Mang Dayat lebih banyak pergi ke awalnya tuh ke daerah Kombring paling banyak. Memang Cak ini keberangkatan Mang Dayat itu rato-rato Keberangkatan yang dibantu atau disupport didanai oleh universitas terbuka. Nah, jadi universitas terbuka melakukan penelitian dan menggayat, tergabung dalam tim itu. Jadi, akhirnya pergi kita gitu, jalan ke sana. Nah, kemudian eh, yang apa namanya yang kedua, kuselatan. Nah, itu juga. Kenapa? Ya karena memang dari apa namanya penelitian itu yang dibahas daerah itu. Yang ngambil sampelnya, jadi makanya banyak konten di daerah situ. Nah, ini mang daya juga diajak dari dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi itu ke apa namanya Muara Tarah, Lingau, sama Linggau, Samo, jadi ado. Tapi beda konteksnya di sini adalah wisata. Jadi, mang daya belum membahas sejarah karena memang waktunya tidak sempat untuk membahas sejarah. Jadi, kedepannya seandainya ado. Terus uh, ada kesempatan, Mang Dayat bisa membahas sejarah Berangkat lagi gitu, kesana Jadi dalam satu daerah tidak mungkin sekali dua kali Jadi, Cak Mano sih uh, menyiasatinya Mang Dayat tuh pengen secepatnya bisa keliling Sumatera Selatan Keempat Lawang, ke, ke Murata sudah, ke belum, Sekayu belum, pengen sebenarnya Pengen ya, cuman ya memang uh, sekali berangkat itu dananya juga lumayan ya Mang Dayat sama sejarawan otomatis minimal perjalanan kita tuh ya ongkosnya eh, apa penginapan dan narasumber narasumber artinya kan ke lokasi kadang-kadang lokasi yang kita tuju pun agak sulit dijangkau itu jadi memang ada masuk hutan keluar hutan kadang harus naik perahu dulu naik ketek dulu nyari ini-nyari itu jadi Medannya juga cukup berat jadi eh, sekarang ini yang kami lakukan untuk mempercepat akselerasi penelitian kami ke daerah-daerah yang kami jujur, kami juga minta, minta support dari beberapa individu-individu. Misalnya si A, Wong daerah Lintang misalnya, yuk kita bahas Lintang yuk, dia support untuk akomodasi kami, kemudian transportasi kami, dan disana pun kami juga kadang-kadang sampai narasumber pun dipertemukan gitu dikenalkan dengan toko-toko adat segala macam. Nah, memang uh, itulah kendala kami. Jadi kalau memang ada yang misalnya uh, bisa mensupport Mang Dayat untuk uh, ke daerah-daerah tertentu pasti kami berangkat. Karena memang uh, keterbatasannya kan di situ. Inilah ngapo uh, mudah-mudahan ya banyak yang peduli dengan sejarah budayanya bisa mensupport Mang Dayat dan bisa kita dokumentasi ke ya. Yeah, jadi itu poinnya Mang Cik Bice di disupport eh, itu tadi, yang pertama memang minta support. Kalau memang di rumah ada ada petunjuk-petunjuk sejarah kita, gitu, kota Palembang atau Sumatera Selatan, ya, dikabarin di WA Manggayat tadi, bisa di 08.15, 96, 96, 679. Tahu juga, eh, bisa juga, ya tadi DM juga bisa. Foto-foto pun kirim boleh, tapi seandainya barang tuh besar, mang kami punya tombak ini, segala macam, kami punya ini, ini. Nah, Fotoin wae kirim kasih narasinya siapa tahu suatu saat mang daya pacak ke sano, mang daya data dulu ya. Yeah? Nah, itu kemudian yang berikutnya yang paling banyak ditanya mang daya nih tidak interaktif, tidak hmm, baca galak, balas komen. Memang gak mang daya akui sih, ndak tegawe cek, lah ndak tegawi Jadi sekarang eh, kadang-kadang cek ini loh, sudah ngupload, ninggal ke muka lagi fanpage nih ya kenapa fanpage muka lagi itu pas nak ngupload lagi nah belum lagi mang ngurusi habis itu dipecah-pecah di convert untuk di snack ya kan di snack pun ndak tahu komen-komennya susah nak jawab nah belum di YouTube nah itu baru uh, teknis untuk kalau sudah ngupload nah yang paling sulit itu adalah buat konten nyari idenya tadi kalau ada dapat ide oke aku kita bahas tentang ini misalnya tentang A nah artinya ya itu sudah tinggal nyari-nyari baca buku nyari referensi segala macam itu malah lebih cepat tapi kalau mencari ide mencari-mari sumbernya belum ada nah itu jadi memang maaf memang ma ma ma Dayat minta maaf nih aneh bukannya udah ada interaktif di komen-komen tidak -komen, tegawi cek kadang-kadang tuh memang tidak tegawi jadi abis ngupload naik apa tidak video tuh baik, banyak ada yang nonton memang kadang tidak tidak uh, sampai gitu loh. jadi sudah upload sudah sudah upload nyari bahan lagi sudah upload ngote yang lain nah jadi kan itu IG pun kadang-kadang agak aktif IG lah ya IG sama YouTube agak aktif pernah si nyobu nyoboh -nyobo? ah jawab jawab dulu Uh, cek tercogoknya jawab di WA ah, tu kadang-kadang sampai 5600. bejam jam <laughs> datang jawab jawab juga pokoknya kalau nak jawab komen dari seluruh konten tadi apalagi seluruh platform kalau nak 3-4 jam tercongkok bahaya di rumah di, di depan HP gak apa ngapa-ngapain lagi nah, jadi eh, mungkin yang agak kalau terbaca ya kadang-kadang terbaca mungkin yang arjenian mengdaya jawab misalnya, mang aku minta video ini silahkan ya, mungkin kan gak cepat itu mengdaya jawab nah kalau tidak yo ya, itu tadi intinya kontak Manda itu lemak lewat IG lah, IG lebih masih sering lah agak dipantau nah itu juga WA ya, kalau lama-lama jawab mohon maaf kalau lagi kadang lagi ngedit lagi syuting kalau ngedit terkapar HP ini tidak dikotik-kotik nah jadi tidak ada terjingok, te apa jinggok? No banyak <laughs> bukannya cakian gawe dewek <laughs> nah cek jadi itulah uh, tadi yang pertama adalah mana sih kami melusuri daerah-daerah itu yang apa daerah-daerah itu baik ya karena memang itulah yang biayai kami dan mereka pengennya daerah itu itu pertama yang kedua Uh, yang tadi ke ke Samang Dayat yo kalau ada sesuatu petunjuk sejarah sekecil apapun itu yang mangcek becek tahu tejingok atau ya share lah ke Mang Dayat ya yeah, kontak Mang Dayat mudah-mudahan bisa jadi uh, sumber kan ke depan yang ketiga uh, ngapa Mang Dayat tidak jawab komen-komen dak -komen. tegawe dak teluru nah njungo buku banyak lagi banyak masih PR PR belum dibaca belum ngetiknya, jadi proses itu dari kita nyari bahan, nyari ide dulu, kemudian nyari sumber, memvalidasi sumber, baru nulis narasi, nulis ini lama nih lama nulis nih, karena ngarang-ngarang cantik, <laughs> nulis lama, baru habis itu nyari gambar, baru ngedit, upload. <laughs> Itulah gaminyo. Nah, mudah-mudahan macem -mace, hmm, itu dari Mang Dayat, mudah-mudahan ya mudah-mudahan menjadi hal baik ya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Dayat mohon maaf. Kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.